Pertandingan lanjutan Piala Presiden 2022 antara Persibaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion GBLA Bandung kabarnya menyisakan berita duka bagi dunia sepak bola Indonesia. Lagi-lagi sebuah pertandingan harus merenggut nyawa. Sejauh kabar yang beredar saat ini, ada dua suporter Persib Bandung yang meninggal dunia akibat berdesakan saat memasuki lorong stadion. Peristiwa ini mulai diketahui sejak tagar Bobotoh Berduka menjadi trending di media sosial Twitter dengan lebih dari 1.500 tweet hingga saat ini namun hingga saat video ini tayang belum ada rilis resmi dari panitia pertandingan Polda jabar ataupun situs resmi Persib namun beberapa media online sudah ramai menulis berita ini di jurnal mereka sejauh ini akun Twitter resmi Persib Bandung pun belum mengunggah postingan yang menyatakan bahwa berita ini benar adanya namun kami akan mencoba menampilkan beberapa cuitan di twitter dari para bobotoh dan supporter lain yang turut berduka atas kejadian ini Cause it really don't matter It will burn on for you I see the violence in your eyes And it's a silent fighting I see the lies in their mind And you can't decide Cause they only blinding Go away and go from the bag I follow my advice Cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Jika kalian merupakan salah satu saksi mata atau mengetahui kebenaran dari berita ini, silahkan tulis di kolom komentar supaya berita ini valid kebenarannya. Sekali lagi, kita harus sepakat bahwa tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. You,